Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tips atau mungkin video tutorial juga nggak tahu sih ya, bagaimana cara mengatasi game yang tidak muncul di home setelah kalian uh, baru beli mungkin gamenya misalnya kalian baru beli, baru bayar juga dan itu biasanya langsung download kan untuk uh, Nintendo Switch gitu, otomatis biasanya nah tapi saat kalian pencet download dan kalian tungguin itu gamenya nggak muncul-muncul gitu ya kalian bisa coba untuk cara mengatasinya ke config, walaupun disini saya menggunakan bahasa Spanyol ya untuk uh, settingan dari bahasa dari konsol saya di sini kalian bisa cari yang namanya uh, system storage mungkin ya. Mungkin kalau kalian pakai bahasa Spanyol ini adalah gestion de datos. Uh, dan di sini kalian bisa uh, cari yang uh, manage program gitu. Ya. Tapi di sini untuk bahasa Spanyolnya gestionar Programmas. Uh, di sini kalian bisa pilih program yang kalian uh, mau hapus gitu ya karena mungkin uh, game yang kalian beli misalnya untuk size-nya adalah yang dibutuhkannya misalnya untuk yang Ori and the Will of the Whips ini adalah sekitar uh, 4,3 giga tapi misalnya untuk uh, space kalian cuma ada tiga setengah giga, kalian bisa hapus misalnya uh, game yang gede-gede atau mungkin kalian misalnya punya game cartridge kalian bisa coba untuk hapus save datanya. Tapi ya kalian backup dulu sih untuk save data ya karena kalau kalian ngulang dari awal itu males banget sih nah kalau mungkin kalian uh, udah mastiin juga untuk uh, space-nya banyak gitu misalnya ada space-nya lumayanlah lega gitu misalnya untuk gamenya nya 4 giga yang dibutuhkannya tapi kalian masih punya 20 giga gitu kalian bisa coba untuk uh, refresh untuk internet koneksinya gitu uh, kalian bisa coba connect ulang gitu dari settingnya tapi saya lebih suka pakai mode pesawat terbang atau mode airplane ya airplane mode uh, untuk bahasa Spanyol sini mode Avion kalian bisa coba eh uh, mode avion avi uh, dibacanya b bukan sih nggak tau juga sih saya masih belajar bahasa Spanyol jadi kalian bisa uh, coba untuk nyalain gitu untuk airplane mode-nya dan kalian matiin lagi berhubung di sini saya menggunakan uh, docking jadi nggak bisa gitu untuk dinyalain gitu untuk uh, dockingnya jadi ya nggak bisa gitu mode airplane uh, di mode docking nggak bisa dinyalain kalau mode handheld atau portable itu bisa atau mungkin tabletop juga bisa gitu Nah uh, setelah itu kalian bisa coba untuk uh, buka Nintendo eShop uh, untuk untuk nya tinggal kalian pilih aja akun yang mana yang mau kalian pakai untuk uh, downloadnya gitu karena kalian misalnya beli akun uh, di akun A ya kalian buka akun A gitu tinggal kalian uh, buka aja untuk uh, download ya ini uh, kalau bahasa Inggris gitu tinggal kalian klik aja untuk yang lambang awan ini yang ada panah ke bawah dan kalian cukup tinggal uh, kalau udah diklik ya misalnya contohnya kayak gini diklik gitu nah nanti uh, kalian cukup tinggal buka aja uh, kalian tungguin ke uh, home kalian gitu nah tapi di sini uh, karena untuk size nya nggak ada gitu jadi di sini saya uh, hapus aja lah gitu untuk ff 8 ini nah nanti akan ada lambang silangnya kayak gitu karena ya memang untuk size nya tidak ada gitu nah uh, kalau nggak muncul secara langsung kayak gini itu berarti kemungkinan ada masalah pada internetnya kalian bisa coba tunggu misalnya satu uh, menit atau 2 menit karena tadi saya juga kayak gitu gitu untuk yang ori and the will of the wish uh, di sini Uh, saya udah nunggu sekitar satu satu menit atau satu setengah menit itu baru muncul gitu gamenya jadi nggak langsung kayak Final Fantasy 8 tadi gitu Final Fantasy 8 yang ini nggak langsung kalau ini langsung kan kalau yang ori ini enggak dan mungkin memang lagi mempersiapkan storage dulu gitu ya misalnya kayak steam kan begitu beres um, mendownload itu biasanya kan bakal nunggu dulu tuh kayak waktu itu saya pernah pas uh, install berpang itu lagi mungkin uh, nyiapin storage-nya gitu. Dan ya di sini saya akan uh, cancel aja sih untuk uh, Pinata Fantasy 8 nya Walaupun saya tidak tahu gitu bagaimana cara meng-cancelnya karena saya masih payah bahasa Spanyolnya. Eh uh, sini Oke, okay. di sini saya akan hapus aja lah. Hapus aja lah. Oke. Okay. Oke, okay. dan sudah hilang gitu untuk uh, untuk Aplikasinya atau mungkin gamenya dan ya, jadi cukup segitu doang sih untuk caranya. Jadi, kalian cukup tinggal pasin dulu untuk storage kalian. Uh, ada atau enggak, tapi kayaknya kalau storage kalian uh, penuh, nanti akan ada tulisan yang kayak tadi gitu, atau mungkin lambang yang kayak tadi di gamenya yang di bawahnya nggak ada tanda silang itu berarti tidak tidak bisa atau tidak cukup gitu. Nah, kalau nggak muncul, kalian bisa coba untuk uh, refresh internet koneksi kalian uh, menggunakan airplane mode, atau bisa kalian tunggu gitu. Misalnya, tunggu begitu kalian pencet yang lambang awan tadi, misalnya kalian tunggu satu menit atau dua menit karena itu terjadi pada saya saat... Saya mendownload game ori, gitu. Walaupun gamenya bajakan, tetap ori, gitu <laughs> Itu garing banget, sih. Ya. dari ya, jadi cukup segitu doang ya untuk videonya, dan thanks for watching. Bye bye.